warahmatullahi wabarakatuh Batara Channel akan meliput kegiatan Hari Guru Nasional ke-76 di ke SMA Negeri 4 Pemekasan Guru Cerdas akan menciptakan dan membentuk siswa yang bergerak Hari Guru Nasional tahun 2021 Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 ya jangan langsung 2021 ya Oke siap Pak Rian Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 3 2 1 Terima kasih kita kita akan uh, akan melihat penampilan luar biasa dari teman-teman kalian dari ekstrakurikuler. Penampilan pertama akan kita lihat bersama. untuk itu biar mereka bisa beraksi dengan leluasa. Kelas 10 mundur 3 langkah ke belakang. Nah. Kelas 11 ini yang mana? Yang ini Pak yang Ini, nah, ini lurusnya nah, lurusnya sini. Nasi hewan dan kita patriasi, cuman krim empat pamukasan. baik yang akan tampil pada kali ini dikomando oleh para Mandi atau mayorat dan kita pati ada nende kiki